Youtube, kita berjumpa kembali ya. Eh. Saya Sean, hari ini nak pergi Memancing lagi, so sebelum Mancing, kita kena cari cacing ya, eh. Cari cacing dulu, cacing Kalung, bukan cacing tanah biasa Hari tu nak pancing baung tapi Guna cacing uh, Tanah biasa, tak jadi kan So hari ini siap dengan kula, sebab cacing Kalung tu beli, ya. Eh. saya takut bula sebenarnya. So dia memang macam bula kan, so uh, Takut, so uh, Sekarang nak pergi cari cacing Kita tengok Tempat yang ada cacing macam mana Dah dapat nanti kita terus pergi kepada Kolam pancing Bukit Jali lagi Alright Kali ini kita nak balas dendam, Kita nak try lah Dapatkan beberapa ekor lah Ok jom kita lanjut untuk cari cacing okay, So kita cari cacing kalung ni eh, Di tempat yang bertanah hitam-hitam macam ni Secara uh, titilnya Macam mana tengok kalau cacing tanah Boleh nampak taik dia kan di tanah Tapi cacing kalung ni memang dia kena cari tanah yang gebu-gebu Bawah pokok yang lembap dengan banyak banyak apa warna hitam-hitam macam ni lah. ni contoh macam ni. Ah kita cai. Ah nampak satu. Ah jumpa pun. Uih laju. Ah dapat pun. Nampak. Ah ini kecil ya. Right besar besar kecil dan dia ada. Right. So cacing kalung dia tahulah korang kan. Nampak dia macam macam aktif kan. Sangat aktif. So that's why Sean takut. Haa hmm. ah, nampak. Uish. Nampak. Memang spot-spot macam ni lah. Korang kena cari tempat yang teduh, Yang tak adalah banyak sangat cahaya semua. 2,000 years later. Uh, <laughs> <see> <laughs> Oke okay, guys. so sekarang kita menyediakan umpan untuk baung. So malam ni kita Lagi pancing lagi lah So memang saya ada beli yang ni Apa Omega bait Ni memang tapar bawang ah. So itu kita bawa Dan sekarang kita perap lah Dengan ini Daripada chef umpan punya Minyak udang hantu lah So saya ada satu yang dah buka yang ni So ini hati ayam Dengan jantung ayam Hati ayam dengan jantung ayam So ini perap lah around dalam 6 ke 8 jam Sekarang orang Pukul 11 pagi So Sean akan pergi mancing Belum malam Selepas kerja dalam Pukul 8 macam tu lah So Adalah Lebih 6-8 jam macam tu So ini masukkan saja Minyak dia ke dalam uh, Hati ni Untuk perap Masukkan dalam 3 cap lah Sudah cukup Nah macam ni Kita masukkan Tiga lah Cukup lah rasa Lebih daripada mencukupi lah Satu Dua Dua pun cukup lah rasa Kalau nak banyak lagi Masuk tiga lah Sebab saya prepare Banyak juga Ni ada satu Pack Ni yang belum siap lagi Ada dua So setiap satu tu Saya masukkan dua cap lah Ni ya, Sos uh, Minyak udang hantu So bau Memang udang lah dia Eh okay, harap-harap berhasillah malam ni. Kita update balik di kolam nanti. Okey, so hari ni kita datang lagi ya uh, misi membalas dendam. Mencari baong ah. Uh, Saya bersama Asing. Uh, anak sipor hari tu ah. Uh, harap-harap ada lah hari ni hasil. Okey. Nanti kita nak update balik. Orang kira banyaklah hari ini, hari Ahad. Ya. Three hours later. Ooh, I hear, I hear. Oh, yap yep, yep. ah. No. ah finally as you come on, on my youngah. Bye. -bye.